jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marabahaya, bahaya, malah betaka bencana dan malah serta berbagai macam penyakit, amin amin ya rabbal alamin. oke okay, terima kasih guys sudah menonton video ini dan saya mengajak teman-teman semua untuk subscribe channel Cak Mujib TV, agar supaya lebih semangat lagi upload guys, karena kalau di Cak Mujib itu pasti upload tiap hari dan kalau di Cak Mujib TV ini ya jarang-jarang sih, jadi saya mohon teman teman-teman sekalian untuk supportnya agar saya lebih sering juga di Cap Mujib TV ini kontennya Nah di sini ada sebuah video guys yaitu tak sangka ia ada dalam almari waktu cuci rumah banjir so apakah ini saya juga kurang paham jadi Jom kita tengok bersama let's go Oke okay, ini dari channel Nur Muhammad production guys Nur Muhammad ya hati-hati cuci rumah bekas banjir ada tedung sendok hitam Oh tega. ular kobra eh? kamu tega oke okay. ular kobra guys sendok-sendok hitam Tidak. tuh sendok hitam sendok kan eh? macam nih ya eh? nah, yang ini kan Aha. Inilah yang saya takutkan ketika uh, kita membersihkan rumah, beres-beres rumah tuh. Sebab apa? Rumah kita kan dah tergenang air tuh. Semua hewan-hewan dekat dalam tuh. Ha. Ah, Itulah. Bang, baju waktu baik. Allah. Eh. eh. Kecil ya. Oh. Nah, tadi tadinya. Oke okay. Oh perempuan mesti teriak Oke okay. Oke okay. Ini diulang lagi ya So memang ketika banjir itu terjadi guys Hewan-hewan pada lari untuk menyelamatkan diri juga Dan ya sangat-sangat bahaya Kemarin juga kita tengok kan ada gajah kan Terus juga ular macam tu, dan banyak lagi lah, tapi dan lain sebagainya kita tengok. Memang mereka nih, ya, mencari perlindungan juga lah, sama dengan kita mencari perlindungan macam mana. Kucing-kucing pun macam tu kita tengok kemarin, ya Allah. Oke, okay, di sini ada satu video lagi, guys. Nah, di sini pemuda Melayu Kunjung Rumah Angkel Cina buat ramai sebab oke, okay, rumah penuh berselut, berselut nih lumpur, ya guys. ya saya kurang faham kalau di sini lumpur. Oke okay tak? Oke. Okay. Macam mana? Rumah. Rumah macam mana? Oke. Okay? Dibandingkan ya, ya Allah. Rumah ke? Ini Tak orang beda. saya mau tanya ini sedikit-sedikit. Tak, ah, tak, apa, tak apa, tak apa, apa Nanti kalau makanan ke apa ke Ada lebih ke nanti nah, ah, Saya hantar nanti tak apa -apa, ha. Saya tak lah um. ambil Saya memang pilih kiri Bilik pun tak ada lagi, lagi. Allah. Betul, betul lah Tak apa ke tak apa, tak apa. Tema, Nanti Tengok besok saya bawa itu waterjet ke ah. Saya tolong lah Yang berhati Sekarang berkain macam yelah tak apa tak apa engke ya Allah. Allah sabar sabar engke terima kasih oke okay, sama-sama sama-sama terima -sama. oke okay, sama-sama hmm. oke okay, engke bye -bye. Okay, bye bye ini bapaknya agak-agak uh, macam stroke ya kasihan sangat guys ya Allah kita kena bantu nih oke oke dah sama-sama Oke, okay, kita tengok sekitar so ini memang uh, semua lumpuh lah. Tapi mungkin uh, pak C ini sebatang kara guys Jadi dia duduk sendiri macam tu Dan kita macam Ya Allah kasihan sangat lah Kalau tak ada yang bantu Terima kasih abang tadi Dan nak bantu uncle tu tadi Semoga Allah SWT membalas Dengan kebaikan-kebaikan yang sangat besar So sini ada juga video guys yang selanjutnya Yaitu bersatu teguh Misi bantuan banjir 2021 So jom kita tengok Wah, wow. Taman Sri Muda. Mereka datang hanya satunya, satu persatu rumah untuk berikan bantuan, mengemas rumah. Oke, okay. sekolah, masjid, dewan dan etc. Uh, tanpa mengira bangsa dan agama Malaysia. Wow, sudah dikerahkan semua ya di sini. Uh, betul, betul, betul sih. Oh dengan alat yang lengkap guys Allahuakbar terharunya saya ya Allah semua bersatu semua bersatu yang mana kita tahu guys Malaysia itu kita tengok eh Video-video sebelumnya saya juga pun mereview macam tempat-tempat perumahan-perumahan kan semua bersih tak ada apa-apa sampah pun tak ada macam tu dan sekarang semua penuh dengan sampah. So ini Allahu Akbar. Ini mengajak kita untuk senantiasa sadar guys. Allah. Mari kita bersama Bahu-membahu Untuk senandiasa membantu Allahu Akbar. Alright guys, udah selesai videonya. So itulah tadi beberapa video yang dikirimkan teman-teman kepada saya dan yang terakhir tuh memang Allahu Akbar. Terharu saya melihatnya banyak sekali daripada daripada kemarin lah. Daripada kemarin kita tengok orang-orang biasa. Orang ada ada orang Palestina, ada Mark saleh juga, ada juga rakyat-rakyat uh, biasa orang-orang Melayu yang senantiasa membantu. Ada juga daripada bangsa Cina yang senantiasa memasak untuk uh, banjiran dia. Meskipun rumah dia banjir macam tu. Dan Allahu Akbar, sekarang kita tengoklah semua bersatu untuk membersihkan Malaysia ni. Allah, terharu saya guys. Semoga yang senantiasa membantu ni dapat balasan-balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat-sangat besar dan Allah Subhanahu Wa Taala tak akan tutup mata. Tak akan tutup mata untuk kita yang senantiasa membantu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kepada kita untuk senantiasa membantu. Barang siapa yang meringankan ha, beban daripada saudaranya maka Allah Subhanahu Wa Taala akan meringankan bebannya juga. Oke okay guys, terima kasih dateng nonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah support channel saya ini. Dan yaps, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.